direndam sampai dua hari kalau enggak panas masuk open apa? ini proses pembumbuan pembumbuan ya yeah. membutuhkan waktu berapa lama ini untuk mencapai hasil yang sempurna atau maksimalnya ini Mas uh, Alvin ini muncul waktu sekitar lima halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Lauren channel Barber kali ini Lauren berada di tempat pembuatan krecek rambah guys alias kerupuk rambak tidak sengaja tadi ya Lauren lewat dan bertemu Uh, pelanggan portal warna jenggafarber, nah, ternyata dia pengusaha kerupuk rambak, guys, alias krecek rambak. Ya, ayo kita tanya-tanya, kita lihat prosesnya. Barangkali ya. ingin tahu cara pembuatan kerupuk rambak. Karena ini kan pelanggan original ya, jadi nggak apa. Kita ngobrol-ngobrol sebentar, tanya-tanyain tahu korek-korek gimana caranya membuat kerupuk rambak. Oke, okay. ini dia guys. Keren, cek kerupuk rambanya nya. ambil satu pak, satu kemas ya. Lihat dari dekat. Mas ini boleh tanya tanya sebentar. Ya. Yang mas? Ini kerupuk rambak yang yang stick, yang model stick ya. Setik, setik. Model setik. Ada berapa macam? Ada tiga macam ada tiga macam ya tiga macam ini yang propostik satu stick. lagi ya satu lagi ini yang agar ini yang lebar semi ya. ya atasnya stik tadi agak lebar ini bodinya agak lebar ini kalau stik agak kecil-kecil gini mas ya. ya ini yang bukan stik agak lebar-lebar gini ini yang, yang tidak ada apa ini? Biasanya ada yang, yang kotak Yang kotak juga ada yang ya? Iya, iya, kota Kotak-kotak gitu ya? Kotak-kotak gitu Ini kan? Ini kan barangnya? Nah Ini biasa kalau pemasaran kemana aja? Pemasaran kita ke Tijuardo Surabaya, Ager terus. Pasuruan nganjuk banyak banyak, nah. banyak ya. Ini ya. nah, nah, nah. untuk per harganya tidak menyesuaikan ya berarti ya. Oke okay, guys kalau mau membeli barangkali kali anda punya usaha, sebutan gitu ya, atau agen atau sales mungkin atau bahkan hmm. pengonsumsi langsung bisa uh, datang atau hubungi Alvin Jaya. Oke ya. ya. Okay, ya. Ini guys, mantap banget ini yang yang stick ya, ya yang stick, yang stick tadi ya, ya. yang loren kuning ya. Ini guys, contohnya. Ini berapa mas ini mas? Satu kilo apa setengah? Setengah kilo. Ini setengah kilo. Ya, ini matangnya cuma berapa ini? Berapa biji tapi udah gede gedenya ya kayak gini guys. Mekar ya ini ya, mengembang banget. Mana ini alamat lekarnya? Tempat ada di desa Nrowo, di kecamatan Blangsal, Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto ya? Ibu ya. ya RT RW misalnya RT berapa itu? RT 28 RT, RT 28 6, RW 6 ya. Ya. Nomor yang kita hubungi mungkin ada di hmm, delapan 655 nol 33 80, 30, 31. 80, 31. 80, 31. Ya kita setting di Google ya, juga ya ya ya ya ya ya, ya, ya. Kaptas. Kaptas, kaptas, betul apa namanya Udin Alvin Daya Krecek tambah Oke Alvin Zaya Krecek tambah Oke mereka boleh ya melihat cara membuatnya gimana cukup kumpul rambat ini dari awal awalnya kayak gimana ya mereka. Oke guys Bagaimana, mau nonton caranya membuat gimana ayo kita lihat sama-sama caranya Mas Hal ini membuat terumpuk lambatnya Oke, ayo kita lihat bareng-bareng Let's go, let's go dan ini, ya. ini sudah selesai ya ini ya Ini belum selesai Belum ini selesai ya? proses hmm. Masih proses pengeringan Masih uh, proses pengeringan ya, ya. ya, ya, ya. ya. Nah, Itu mau diapain loh, Bobi Ini nanti kalau sudah kering, baru nanti dibumbui, Kasih bumbu ya Iya ya itu berarti belum ada bumbunya itu ya belum masih belum masih mentah apa ya mentahan gitu ya setelah dikasih bumbunya proses selanjutnya kayak gimana Mas Jopi setelah dikasih bumbu dikeringkan lagi dikeringkan lagi ya. dijemur lagi ya habis itu setelah itu baru kita kita aluk. Aluk ya? ya setelah di alup, hmm. itu tadi sudah selesai tunggu pengerikan lagi ini semacam kolam atau uh, kayak bak-bak gitu ya, Pak besar gitu ya, tempat perendaman kulit sapi yang dijadikan bahan untuk kerupuk rambak, guys. Ya ini ini prosesnya guys, uh, dikasih air abu. Untuk perendamannya berapa hari nih Pak? Dua hari. Dua hari. hari ya, direndam sampai dua hari. ini proses apa ini mas namanya ini mas proses perebusan ini proses perebusan ya setelah direndam 2 hari tadi ya ini guys proses perebusannya ini untuk mencapai hasil yang maksimalit berapa jam gitu kita gak biasanya 10-15 menit sudah matang ya langsung Oh terlihat mateng gitu aja ya udah mateng berarti diambil kalau diangkat guys ini proses penyemuran setelah dihapus tadi guys Iki yang mana sih? loh. ini proses pengeringan ya mas Alvin ya, ya. ya untuk untuk mencapai total keringnya itu berapa apa setengah hari apa satu hari penuh apa sampai dua hari, uh, ini tiga hari. Duh, sampai tiga hari ya jemurnya ya, ya kering, kering, kering. yang sak tadi ya ah, lama juga ya, ya lama ini iya iya kalau, panas, panas. Ya, ya. kalau ya. enggak panas masuk open apa Tunggu sampai kering. Iya ya. Ini karyawannya ini dengan Pak siapa ini? Pak apa namanya, Pak? Pak Satwi. Pak Satwi. Dipanggil Pak tapi kawasnya kok SD ya. <laughs> ini proses apa, Mas Alvin? Ini proses pembumbuhan Pembumbuhan ya? Iya. Pembumbuan plus penggaraman. Nah, ini guys, cem-ceman ini guys, ini yang membuat kerupuk rambak jadi gurih ini. Pasti ya. ini proses pengeringan setelah pembumbuan, guys, atau setelah proses pembumbuan dan penggaraman. Nah, ini guys, proses pengalupan ya, ini setelah proses pemberian bumbu atau pemberian rasa. Ya setelah diberikan rasa atau bumbu kan dijemur ya. Telah kering, nah ini dia proses pengalupannya. Oke. Okay. Nanti kita tanya-tanya langsung ya proses tanya. pengalupan ini ya kayak gini ya. ya nah, untuk mencapai hasil yang maksimal daripada proses pengalupan atau penggorengan setengah matang ini ya membutuhkan waktu berapa lama ini untuk mencapai hasil yang sempurna atau maksimalnya ini, Mas. Alvin. Ah butuh waktu sekitar 5 jam butuh waktu ya. sekitar 5 jam 5 jam ya 5 jam. hampir setengah hari ya. lama sekali ini guys proses pengalupan atau penggorengan setengah matang krecek rambak itu tidak seenak dengan apa yang kita makan ketika matang ini guys karyawannya saja sampai ngos-ngosan was itu guys oh. <laughs> ya gitu Mas Gobeng ya membutuhkan waktu 5 jam okay. ya ya inilah guys prosesnya guys ayo kita menekan jadi setelah pengalupan ini eh, dikeringkan lagi sebentar ya atau pengikisan gitu ya, ya. langsung masuk ke kemasan ya langsung siap Orang konsumsi siap ya? Oke, okay. kita lihat nanti, guys. Ya, proses pengemasannya atau yang sudah selesai nanti, oke. Okay.